Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tip tentang OBS Studio ya dan ini saya khususkan untuk konten kreator atau mungkin uh, orang yang ya YouTuber lah ya, YouTuber yang bikin uh, video tentang let's play atau mungkin uh, tentang tutorial mungkin ya. Jadi uh, di sini agar Kalian ngeditnya itu biar jadi lebih mudah Dan lebih gampang aja sih ya Jadi ya yang namanya masalah audio Bagi kalian yang let's play itu jujur Kayaknya sih ya Saya juga merasakan gitu Itu adalah sesuatu yang sangat penting banget gitu Jadi di sini kalian bisa mencoba Untuk uh, memisahkan track audionya Antara audio kalian Audio input sama audio gamenya Audio outputnya gitu ya Nah kalau misalnya suara gamenya kegedean Kalian bisa kecilin Kalau suara kalian kegedean Kalian bisa kecilin gitu Tanpa harus uh, mempengaruhi Antara game atau mungkin suara kalian Jadi kalian bisa mengecilkan salah satunya doang Jadi itu jujur menurut saya jadi lebih gampang gitu ya Dan uh, atau mungkin kalau misalnya kalian batuk atau bersin gitu kan Jadi ya biar game, suara gamenya juga gak kepotong juga gitu Jadi kalian cukup ilangin suara kalian aja Kalau batuk atau bersin ya kalian bisa kayak gitu Dan untuk uh, kayak begitu kalian bisa uh, klik di audio input capture gitu ya Kalian bisa klik yang ini gitu ya Kalian untuk uh, ininya kalian klik yang ini Dan kalian cukup ke advance audio properties dan untuk tracksnya di sini kalian pastiin gitu ya, untuk audio input sama outputnya gitu. Dan output ini adalah untuk yang uh, gamenya mungkin kalau di sini kalian misalnya ngomongin game dan untuk yang inputnya adalah suara dari mic atau mungkin suara kalian gitu. Dan kalian bisa uh, bebas ya kalian mau pakai track ke satu atau track kedua untuk yang input atau mungkin untuk yang outputnya track satu atau track kedua bebas gitu asal jangan numpuk kayak gini jadi ini saling meniban gitu ya jadi meniban kata yang benar bukannya nggak tahu juga sih ya jadi jangan uh, patumpuk-tumpuk gitu jadi jangan ada checklist di track yang sama hasilnya nanti kalau ada track yang sama itu nanti hasilnya bakal ngegemak Pak ya jadi kalian cukup uncheck gitu kayak gitu dan kalian pastiin di track ke-1 atau kedua gitu ya dan setelah itu kalian cukup apply atau mungkin oke okay, atau mungkin uh, close mungkin ya Nah setelah yang advance audio propertiesnya udah beres kalian bisa ke settings gitu ya kalian klik aja dan kalian tungguin sampai kebuka setelah itu kalian bisa klik yang output gitu ya dan kalian cukup klik yang recording gitu ya dan kalian audio tracknya di sini kalian checklist yang satu atau dua gitu ya jadi satu dan dua atau mungkin kalau misalnya kalian punya mixer dan ada inputnya tuh banyak kalau mungkin kalian bikin video podcast misalnya ada 10 orang gitu atau mungkin ada 20 orang gitu kalian bisa klik yang audio tracknya ini kalian bisa ganti ke checklist ketiga keempat kelima keenam gitu nah tapi yang saya masalahkan di sini adalah ini cuma bisa sampai enam gitu nggak bisa sampai 20 cuman ya di sini usus untuk konten kreator gitu konten kreator uh, gamer gitu let's play atau apapun itu Cukup 2 track audio, jadi yang satunya adalah output dan yang satunya adalah input gitu ya Dan setelah itu kalian cukup klik Oke OK aja Dan untuk format videonya bebas sih, terserah kalian Dan uh, di sini mungkin semoga aja uh, tipnya atau mungkin tipsnya berguna gitu ya Semoga aja sih ya, cuman ya kalau nggak berguna ya sudah gitu ya Dan ini ya, kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya Dan thanks for watching, bye-bye